Wacana penundaan pemilu ini sudah sudah mereka rancang begitu rupa oleh istana, oleh kekuasaan, oleh para hulu balang yang begundalnya dengan dalih macam-macam macam termasuk dengan melalui dekret eh, terkoordinasi atau apalah namanya kata ketua DPD Lanyala Mataliti. Tidak, tidak, tidak. Saya hanya mengatakan Anda masih percaya, berharap pemilu kita akan berlangsung dengan jurdil, jujur dan adil. Kalau perilaku para penggawanya seperti ini. Para oligarki ini sudah menset up, mensetting calon, bukan calon, yang nanti akan jadi presiden adalah Ganjar Pranowo dan Erick Thohir. Dan itu disampaikan Asna ini mengatakan bahwa Hasim Ashari menjelaskan soal itu ketika mereka berdoa. Jangan tanya pada saya berdoanya di mana ya. Apakah berdoanya lagi makan channel? Jangan tanya saya. Ada janji-janji kalau Asna ini bersedia menuruti keinginan Hasim Ashari ketua ketua KPU RI maka akan diloloskan partainya. Maka dalam video berikutnya, dikatakan bahwa dalam seleksi tahap 1, partai Republik 1 lolos. Tapi karena setelah ini kesandung masalah korupsi dan masuk penjara, maka tahap berikutnya dia tidak lolos. Dan untuk lolos itu, ada harga yang harus dibayar, yaitu hubungan antara laki-laki perempuan secara... Aduh, ya. Ada tiket di pesawat, ada tadi, ada foto-foto kebersamaan. Saya juga heran. Orang-orang kalau selingkuh gitu, kenapa bikin foto bareng, ya? <laughs> Saudara so, sekalian, ini menarik sekali menjadi semakin bergulir dan sepertinya seharusnya eh, DKPP mengambil tindakan yang sangat tegas karena kelompok kelompok sebelah partai ini gerakan melawan genosida, <ginusida> genosida, <ginusida> genosida ya, ya sorry banget deh ya partai-partai yang 9 partai ini mempartai-partai kecil, partai-partai baru, relatif baru dan mereka merasa digenosidai ya, digenosida oleh kekuatan oligarki dengan menggunakan tangan-tangan kekuasaan yang dalam hal ini adalah antara lain oleh KPU. Sebelumnya juga berita bagaimana KPU Pusat menekan para anggota KPUD untuk membantu meloloskan partai-partai yang tidak memenuhi syarat menjadi MS, menjadi memenuhi syarat ada ancaman anggota KPUD yang, yang tidak mau, sekaligus iming-iming pada anggota KPUD yang ber, bersedia melakukan pesonkolan dengan iming-iming menjadi ketua, menjadi pengur, uh, menjadi anggota KPUD atau menjadi pegawai negeri. Ini tindakan yang bejat. Uh, dalam dialog awal, Fahad me menanyakan ada, ada tindakan yang disebutnya sebagai pelecehan, ya. Eh, ada ada pelecehan seksual, ada pelecehan seksual yang sebetulnya kalau kita orang dewasa paham lah ya, di sana memang ada janji-janji akan meloloskan Partai Republik Satu, asna ini ketua ketua umum Partai Republik 1 ada janji-janji, tapi kita juga paham ya hubungan orang dewasa yang laki perempuan tidak sah gitu ya. Ya, begitulah ya Ada cerita juga, itu yang menarik juga Sebetulnya saya dengar dari salah seorang Kuasa hukumnya, tapi tidak Kita bicarakan kali ini jadi ada janji-janji kalau ASNA ini bersedia menuruti keinginan Hashim Ash'ari, ketua umum, ketua RI maka akan diloloskan partainya. Maka dalam video berikutnya dikatakan bahwa dalam seleksi tahap 1, partai Republik satu lolos. Tapi karena ASNA ini tersandung masalah korupsi dan masuk penjara, maka tahap berikutnya dia tidak lolos. Dan untuk lolos itu ada harga yang harus dibayar, yaitu hubungan antara laki-laki perempuan secara... Aduh, ya, ada tiket di pesawat, ada katarak, karena tadi ada foto-foto kebersamaan. Saya juga heran, orang-orang kalau selingkuh gitu, kenapa bikin foto bareng ya? <laughs> Gak ngerti saya itu. Aduh, ya, jadi betapa bejatnya gitu ya? Ya, tentu saja saya, saya tidak ingin menyalahkan sepenuhnya ketua KPU. Eh, uh, si perempuan juga. Ya maksud kelompok gratifikasi atau apalah atau menyuap nggak ngerti ya cuman yang digunakan untuk menyuapnya itu bukan rupiah tapi yang lainnya mungkin bukan hanya rupiah maksud saya tapi yang lainnya yang kita pahamlah orang-orang dewasa ini jadi saudara sekalian ya jadi Ketua, uh, Ketua Umum Partai Republik, Republik Satu Asna ini mengatakan bahwa Si Asim Asari, Ketua KPU RI, waktu ber berduaan dengan Asna ini, itu bercerita banyak tentang KPU, termasuk sudah disetting dari sisi IT-nya, ya, dari sisi IT-nya, dan bahkan sudah diatur begitu rupa, nantinya menjadi presiden adalah pasangan Ganjar Pranowo dan Erick Thohir. Allahu Akbar, luar biasa sekali. Kalau begitu, kenapa Indonesia apa BN harus mengandalkan puluhan bahkan 100 triliun lebih untuk penyelenggaran pemilu 2024 yang memang diwacanakan untuk diundurkan, ditunda? Tapi walaupun apapun itu, anggaran resmi 67 triliun uang rakyat dihambur-hamburkan dengan dengan sangat tidak berada seperti ini? Kalau hanya ujungnya sudah ditentukan ketua uh, sorry presidennya adalah pasangan Ganjar dan Erick Thohir dasar-dasar sekali jadi bagaimana kecurangan sudah didesain sejak awal seperti yang diceritakan oleh Hasnaini ini bahkan untuk menjadi komisioner dan ketua KPU sudah didesain oleh partai-partai besar yang bertujuan untuk melanggengkan kekuasaannya yang dengan berkuasa itu mereka punya segala macam privilege menikmati manikmati faktas negara yang berlimpah ruah secara mewah dan juga menikmati privilege untuk bisa mengeruk Uh, apa ya sumber daya alam lah begitu ya, dan sumber-sumber ekonomi lainnya yang secara masya Allah negeri ini benar-benar sudah rusak begitu lupa, ngeri sekali, ngeri sekali, dan itu terbongkar oleh Hasna ini yang merasa menjadi korban, menjadi korban pelecehan sebentar memperlecang seksual ya, kalau kita nonton videonya Babeh Aldo itu keras, memang gayanya begitu Babeh Aldo ya, teman kita ini dasar sekali, babi Aldo mengatakan ini bejat, ini nggak jadi kalian, kalau lolos enggak, enggak, aduh, enggak, saya susah menggunakan, mengulangi kata-katanya lagi, artinya babi Aldo yang mengatakan bahwa, masalah ini menjadi ramai menjadi ribut, karena Hasnah ini tidak lulus Partainya kalau lolos maka semuanya berjalan mulus-mulus saja -mulus semuanya tetap sembunyi dalam kegelapan kejahatan yang luar biasa kejahatan etik kejahatan moral kejahatan pidana yang luar biasa. Jadi saudara sekalian, bagaimana mereka eh, Hasna ini mengatakan orang-orang TPU -orang ini bekerja dari dalam sehingga bisa mereka pilih partai-partai mana saja yang bisa lolos. Dan ini tentu tentu tidak tidak tidak justifikasi mereka sendiri ada tangan-tangan kekuasaan yang memerintahkan karena kenapa? karena mereka duduk di KPU pun seperti kata Hasna ini adalah titipan. Titipan dari partai-partai besar yang di belakangnya ada oligarki, kekuasaan-kekuasaan yang aduh luar biasa. Dan dia mengatakan ketika Hasna ini masih di luar, Partai Republik Satu lolos dalam verifikasi pertama karena tadi ada Suap, ada gratifikasi yang tidak hanya, saya katakan tidak hanya, yang barangkali tidak hanya uang, tapi juga gratifikasi seorang perempuan, suap seorang perempuan kepada laki-laki yang bernama Hasim Asari, ketua KPU RI. Jadi Hasna ini pun hanya terima bersih, tidak bekerja apa-apa, partainya, paratnya, anggotanya, pengurusnya, semuanya sudah diatur oleh orang-orang KPU, oleh orang-orang KPU dan akhirnya menjadi lolos, dasar sekali luar biasa, jahat dan bejatnya ya, Bayangkan. kan? Jadi para oligarki ini sudah men-set up Men-setting calon Bukan calon Yang nanti akan jadi presiden Ganjar Pranowo dan Erick Thohir Dan itu disampaikan Nasne ini Mengatakan bahwa Asim Asari menjelaskan soal itu ketika mereka berdoa. Jangan tanya pada saya berdoanya di mana ya Apakah berdoanya lagi makan channel Jangan tanya saya Apakah lagi menikmati ayam geprek Jangan tanya saya Tapi kita sebagai orang dewasa paham Pahamlah apa ini maksud dengan berdua tadi ya? Ini dokter Ahmad Yani S.H., uh, dia adalah ketua umum Partai Mashumi dan memang jauh-jauh hari dia sudah mengatakan ada desain yang yang yang jahat ya, yang culas jahat dalam praktik penyelenggaraan pemilu mulai dari persiapannya. Nah, saudara sekalian, Anda masih mau berharap dengan pemilu 2024. Jangan jangan tuduh saya, jangan tuduh saya akan menggulirkan wacana penundaan pemilu. No, ya. No.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 mereka menggunakan tangan-tangan kekuasaan untuk menekan KPUD KPUD daerah yang kemudian beberapa hari lalu juga sudah ada laporan dari KPUD KPUD daerah melaporkan kepada DKPP Dewan Kehormatan penyelenggara pemilu tentang perilaku para ketua para komisioner ketua dan komisioner ke KPU pusat KPU RI. Saudara-saudara ini bejat luar biasa Saya nggak ngerti lagi kalau bukti-bukti semacam ini Seperti kata Farad Abbas tadi sudah ada videonya Video kebersamaannya, foto-fotonya Ada tiket Yogyakarta, ada segala macam Ada pengakuannya Dari standar kutip korban ya Hasna ini ya Tapi juga masih Hasim Asari dan lain, lain itu masih Masih bekerja untuk KPU yang kita Tahu sudah begini rusaknya, sudah begini hancurnya Mengerikan sekali saudara sekalian Saya sungguh-sungguh tidak paham Apa yang salah dari negeri kita ini ya Saya kira mungkin mohon maaf Mohon maaf banget kalau saya menyalahkan kita sendiri rakyatnya Rakyat Indonesia ini terlalu pasrah Terlalu nerimo, terlalu apa nyebutnya ya? Aduh, ampun saya sudah sebejar ini terpampang. Dan sebelum ini kebejaran-kebejaran para penguasa, para pejabat publik kita juga udah terbongkar satu-satu bergulir kemana-mana. Tapi kita tetap, ya, yeah, nggih boten nopo-nopo, monggo kerso paham nggak maksud saya? Nggih <laughs> manut. ya, yeah, nggak apa-apa saya nurut, nggak apa-apa, silakan saja monggo Mau seperti ini ya, saya menjadi menjadi paham kenapa Allah menghukum kita dijajah Belanda 350 tahun. Dan koreksi sedikit, kita bukan dijajah sebuah negara ya, kita dijajah oleh perusahaan namanya VOC yang kemudian bangkrut memang karena korupsi luar biasa di tubuh VOC kalau begitu terjajah oleh Belanda. Dan jumlah penduduk Belanda waktu itu juga tidak sampai 10% penduduk Indonesia. Tapi kita bisa dijajah karena, mohon maaf para pendahulu, para orang tua kita ya, karena kita begitu pasrah, tidak mau mengubah nasib dan sebagainya. Tentu saja tidak digebiah, uyah, tidak dijendela disir. Kita kenal pahlawan-pahlawan yang luar biasa, baik dikenal dan catat sejarah maupun tidak catatan sejarah. Mereka orang-orang yang luar biasa, yang mengorbankan tenaga, pikiran, darah, dan nyawanya untuk Republik ini. Tapi secara sebagian besar, Anda apa sih biaya? Bayangkan. Bagaimana mungkin seorang presiden Yang sudah menunjukkan begitu banyak kebohongannya Banyak sekali kebohongan Soal soal SMK sudah diproduksi 6.000 unit Soal akan stop impor, Soal akan mengalahkan Indosat Soal membeli Indosat Soal akan mengalahkan Petronas Soal begitu banyak sekali Tapi masih bisa Aduh Soal ijazah yang diragukan, yang konon asal-usul keturunannya juga nggak jelas dan sebagainya. Tapi begitu dia datang, rakyat masih histeris, teriak-teriak, menyambut, berdara-dara, berdesak-desakan. Hanya untuk mengharapkan lemparan kaos atau sembakonya. Ini kan nggak masuk akal gitu loh. Standar etika kita itu kalau kita harus punya etika. Orang-orang yang ketahuan seperti itu, aduh, sudahlah tamat gitu loh. Ini luar biasa. Dan... Ini kisah ini. Kalau ini tetap bergulir, asap ah, seperti apa adanya sudahlah. Saya nggak tahu lagi, saya mau ngomong apa. Rakyat Indonesia ini sungguh-sungguh luar biasa sabarnya. Saudara, menurut saya tidak bisa dibiarkan. Kita sebagai rakyat manusia beradab. Kalau kita, Indonesia menganggap bahwa demokrasi pilihan ya terbaik ya, tidak semua. Tapi kalau bangsa Indonesia ini dianggap memilih Indonesia sebagai sistem terbaik bagi kita, ya udah konsisten konsekuens dan konsisten, buktikan cara-cara dari mulai acara cara dari mulai pemilihan komisioner KPU mengenai sistem IT-nya